Indah saat pertama bertemu di bulan Januari yang lalu. Berkenalan denganmu di halte bus kota pagi itu. Aku beranikan diri menanyakan siapa namamu. Lalu kau membalasnya dengan tersipu malu dan wajah yang lugu. Amelia, jawabmu, nama yang sederhana. Namun telah membuat rasa yang istimewa di dalam hatiku Mentari pukul enam pagi itu Menyingsing rona merah di pipimu Menghangatkan suasana setelah rintik hujan yang mulai meredah Seolah menyambungkan hati yang telah lama terpenjara saat pertama kita jumpa Bus kota telah datang, di hadapan dua sejoli yang baru lima menit berkenalan. Seolah, bus kota ini seperti mak comblang yang siap menghantarkan kita ke masa depan. Ku persilahkan kau beranjak ke dalam bus kota yang mulai sesak. Ku dampingi kau dari belakang, membelah penumpang bus kota yang naik tak beraturan. Lalu kita duduk di kursi tengah bus kota Bercerita banyak di sepanjang jalanan Jakarta hmm, Seperti menikmati vitamin jenis baru Saat pertama kali memandang senyumanmu Terus terang saja aku merasakan bahagia Sekaligus jatuh cinta pada hari pertama kita jumpa Sore itu 27 Januari 2009 Tepat 25 hari kita berkenalan Hampir setiap hari kita bertemu di dalam bus kota yang sama Aku pun memberanikan diri mengungkapkan perasaan yang selama tiga minggu aku pendam Tapi aku benar-benar takut pada waktu itu Mengatakan aku cinta padamu di dalam bus kota yang ramai penumpang. Lima menit telah berlalu, lidahku benar-benar keluh, duduk di sampingmu. Seperti lelaki misu yang sibuk bicara dengan kedua tangannya, agar lawan bicara dapat mengerti apa yang dikata. Namun, 20 menit perjalanan telah berlalu, lidah ini masih tetap keluh. Turun dari bus kota, karena telah sampai tujuan, dan kau sampaikan pamit kepadaku. Sampai jumpa ya, katamu. kubalah lambayan tanganmu dengan senyum terbaik dari wajah bahagiaku. Barulah aku sadari kalimat itu, setelah setahun tak pernah lagi kita bertemu. Amelia, namamu telah kukir di halte dan bangku bus kota sore itu.